dekat. Maksudnya kalau kita buku jannah ataupun kita mengumpat jawata-jata sedikit. Ah, baiklah jangan jangan mengumpatlah. Kita nak so, dekat. Tu rajin tu kolepkannya apa ni, ni? Banyak sudara orang yang mengumpat kan. Okay? kalau mengumpat Tuan. Semua orang uh, mana sini? Ada, <tuk> satu? Ada satu. Oh, oh, Oke okay, jadi kita mulakan, uh, Malis kita pada begini Untuk, untuk kita berserahkan Semua untuk pendiri Bagi sama-sama kita lirikan Lagu nakal-lagu dan juga sahabat Tanah itu kita berserahkan Pegawai Penerangan Daerah Papar yang membahagiakan Ismail Rosdalina, Penumpang Pegawai Kesehatan, Perkitan Kawasan Papar, Ketua Unit UIP Menteri Perkesihatan Papar yang Dilewati Encik Dajin Samad, UPM PKK Kampung Brunei Ulu Kimanis dan yang membahagiakan buat Asia lagi. Datuk kampung, guru-guru di Bali, tuan-tuan, puan, puan yang dihormati sekalian. Persilakan Encik Ismaila Karina, anggota Kesihatan di dalam kawasan Papar, juga kata unit uh, UIP, uh, pembantu kesihatan Papar untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Jadi, sebelum saya teruskan ada beberapa perkara. Okay. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan kita penyakit terkini COVID. Sebab kenapa kita di PKP kan? Sebab penyakit covid-19 okey penyakit covid-19 ada lagi nak tahu kan covid-19 nak ada lagi ada lagi nak tahu jangan keliru tak eh kalau anda tahu masalah jamban jam strtok seluruhnya Tetapi ingat inilah inilah penyakit yang paling teruk okay. penyakit ini dia sangat berbahaya kepada golongan-golongan tertentu okey tentu ada golongan yang Uh, bukan di kepulauan juga pulen dia. Dia kepulauan lain. Okay. Dia golongan kanak-kanak dan golongan orang tua dan golongan golongan yang ada penyakit penyakit yang apa ni penyakit orang kaya. Tahu penyakit orang kaya apa? Nah, itu penyakit orang kaya tinggi darah, kencing manis dan tuh. Yeah. Iya, tapi sekarang penyakit ini dah biasa orang Kaya miskin terserpunya juga. Nurma baru kehidupan nih dia sudah sudah apa nih baca resmi dah untuk kita untuk kita amalkan. Okay untuk emas nih untuk pakai emas nih kita tengok betul-betul. Ah ada orang pakai emas tebalik. Okay. Ada orang pakai emas tebalik. Emas nih pakai yang putih di dalam, yang biru di luar. Cuba kamu tengok <tuh> emas <-tuh> kamu. Ada pakai emas tebalik. Dia bukan apa. Kamu tengok susuran dia tu. Susuran dia punya apa tu? Susuran dia punya di dalam tu. Kalau kamu buka ke bila kamu bercakap dia keluar. Sementara bila orang cakap, orang sakit cakap dia menyambut. Pun. Dia kamu tengok yang dia susul. Saya ingat betul tu siapa cakap ni. Ah, kalau yang putih ke dalam, dia begini tu. Jadi bila kita cakap, dia keluar. Bila orang cakap, dia jatuh. Yang biru tu keluar. Nah, betul ya tu. Jadi bila orang cap dia jatuh oh, terus Air air jatuh. Tapi kalau kita pakai terbalik, bila orang cap, dekat pong oh, air dia jadi situ. Okey? Kan itu ada fungsi dia. Ada ada fungsi dia tu. Setiap yang macam apa tu? Jangan pakai terbalik. Kalau pakai terbalik, boleh juga lah. Boleh melindungi diri kita tetapi sama. Okey? Jadi kunjung mengunjung ni tidak digerakkan pada masa sekarang Dan kita kena elahkan okay? Begitu juga Penghimpunan yang Mengajarkan penghimpunan yang, okay? Okay? Sebab kuasa sekarang Kita kena ingat SOP kita di bawah MKN Bukan di bawah Pemerintah Keselatan Malaysia Kita punya SOP Untuk menjalankan semuanya di bawah MKN Majlis Keselamatan Malaysia, Negara Majlis Keselamatan Negara Bukan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Cuma, Kementerian Kesehatan adalah salah satu daripada Kementerian yang berada di dalam untuk mengubah apapun juga eksopi. Oke, itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi lah kepada Tuan Ismail, Bukalina, ditas uh, jawaban yang tepat ya. Dan mempersekutu. Jadi kalau ada soalan, bolehlah berjumpa secara peribadi dengan beliau. Okay. Jadi dan kita teruskan acara kita dengan uh, ceramah yang kedua, Encik Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau. Begitu Majlis memperkatakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia berikhtiar dalam norma baru. Ah itu pasti mau bagi tahu pada hari ini kita dalam kehidupan yang baru, norma baru. Ya. Dan juga uh, uh, apa, kita dalam sempena dengan bulan kebangsaan ini uh, kita sebenarnya uh, dalam apa orang bilang masih lagi dalam PKP Jadi kita ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dalam norma baru kita masih lagi uh, mengwarakan, memperdebat, memperkasakan, dan juga menggelorakan semangat Bulan Kebangsaan kita pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Dan kita marahlah semua warga penduduk di sini kita ciparlah, kita ciparkanlah cermin gelap. Malah kita punya rukun negara pun sudah mencapai 50 tahun sejak pengishtiharannya pada tahun 1968 uh, yang agak penting yaitu penyataan simbolik uh, jalur gemilang tadi selepas ini tuan-tuan puan ah kibarkan ya kibarkan kita kibarkan jalur gemilang di rumah-rumah kita kerana apabila kita cakap kita cinta ya terima kasih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 Terima kasih banyak dan juga semua orang pendirian yang ada di sini, terima kasih juga. Bendera daripada pegawai penelanian Daerah Faham. Untuk menerima bendera daripada pegawai penelanian Daerah Faham. Ada yang terbalik. Oke. Okay. Okay. Mr. tangan, Oke. Jangan lupa like dan juga subscribe Oke. Oke sudah? Terima kasih dalam kegiatan dan yang tidak tuh. jalur gemilang. Ini ada ini